Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi yang bersahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Di saat netizen sibuk para sahabat yang mencari kesalahan dari Lesin dan Bilar Tentu kita ini bahagia banget dan sibuk mencari rumah idaman para sahabatnya Kita lihat keunggap pertama Masya Allah, ini adalah rumah untuk Leslar yang pertama persahabatnya Lokasi di Lebak Bulus nih, luar biasa, mewah Dan tentunya membuat kita semakin bangga kepada Dede Lesti Kejora dan Rizky Bilar Wow, Masya Allah banget ya Tentu ini adalah rumah pertama yang dipilih oleh Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Dengan nuansa yang sangat mewah, luar biasa dan kita lihat persahabat ya di kalimat caption yang dituliskan oleh aku Sendal Putih Pilar. Rumah untuk Leslar yang pertama ini uh, tentunya rumah yang nomor satu persahabat ya Jadi kalian sudah vote belum nih? Komen di Youtube kakak yang vlog ini ya Tentunya diunggah di vlognya kakak Pilar yang uh, baru persahabat ya Tentu ini adalah pilihan pertama dari Leslar Dan kita lihat pilihan yang kedua masih diunggah yang sama dari akun Sendal Putih pilar Pak Sahabat ya. Lokasinya ini ada di Kemang. Wow, best banget ya. Kita lihat di sini tentunya untuk halaman di rumah yang kedua. Pilihan Dedek Lazi dan kakak Bilar. Masya Allah banget ya, luar biasa. Ini pilihan idola kita. Mudah-mudahan berkah barokah dan mudah-mudahan rezekinya selalu banyak ya. Amin. Wah wow, sepertinya rumah yang kedua ini adalah pilihan dari para fans ya Kita lihat aja Di unggahan kalimat caption dituliskan Rumah untuk Lassler kedua Sampai nyasar ke IG-nya agen properti Hanya fanbase Lesler yang begini Dan kita lihat persahabat ya banyak sekali tanggapan dan komentar yakni dari akun Isna Embeng yang berkomentar 27M Itu uang semua apa bukan Ci. Katanya tuh masya Allah banget nih, Harganya memang miliaran Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Herawati Lisha Mengatakan tempatnya mirip yang dipakai Launching The Secret of Leslar kemarin Ya maaf kalau salah Wow Tentunya kita dukung doakan saja Tinggal kalian voting aja di komentar di channel Youtubenya Kakak bilang mas sahabatnya. Kalian suka yang mana, yang nomor satu atau yang nomor dua nih Pilihan rumah yang tentunya akan dipilih oleh idola kita Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat Masya Allah, ini momen spesial yang kita dapatkan Ketika di lokasi syuting Kakak Bilar ya, di DLSD di situ terlihat langsung digandeng ya Tangannya perhatikan baik-baik, masya Allah dijaga dan dipantau hingga dikawal terus nih oleh sang suami tercinta. Dan kita lihat juga persahabat dari kalimat caption yang dituliskan langsung dikawal suami tercinta buat mas suawannya yang sabar ya duh, yang sabar mas wawan ini adalah idola kesayangan para fans warga Konoha tentu selalu dijaga dan selalu dilindungi oleh suami tercintanya dan untuk berikutnya kita lihat di sini ada sebuah momen spesial nih ya masya allah malam hari ini ternyata dea elasti dan papa daniel sang mertua lagi syuting chael dan tim persahabat ya masya allah tentunya ini anak kesayangan dan mertua kesayangan ya wow Luar biasa persahabatan ya, terlihat di dialog sangat panjang banget sama Papa Daniel. Mudah-mudahan, tentunya malam hari ini selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu cidukan dan kemerbaikan selanjutnya terus stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini itu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar buat menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh